Baiklah persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita lihat di postingan Ayah Kejiora baru saja mengunggah video di persahabat yang wow, Ayah Kejiora ternyata tentunya makin aktif di TikTok persahabat, Masya Allah. Saya selalu untuk Ayah Kejiora mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, amin. Kemudian juga persahabat ya, satu persatu vitamin muncul. Kali ini ada postingan Bunda Lesti Kejiora yang diunggah kembali oleh Bu Fir. Masya Allah, cantik banget ya Bunda l Makin, makin aur-auran. Terpancar. Tentunya cahaya yang bersinar di wajahnya Bunda Lesti. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Bunda El. Dan digunakan segala urusan. amin. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh Bu Fir. Masya Allah, cantiknya Bunda. Ah, Au, auranya makin aura auran Saya terserang level family. Amin. Masya Allah, memang auranya semakin bersinar di kolom komentar. Pun tentunya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan di antaranya dari akun Hakan Yati. Amin. Ya Allah, masya Allah, tebarkanlah Bunda les, meninggalis pisan kesayangan Papa B dan Abang Fatih. Sehat-sehat dan bahagia Terus kalian bertiga kesayangan Senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah Ya mujibas sahilin Masya Allah kita aminkan doa-doa baik Mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Kemudian juga bersahabat kita simak Ada komentar dari akun Instagram Volimaster Masya Allah, Allah, istri siapa dulu? Ini istrinya Papa Bilar dong, bundanya siapa dulu? Ini bundanya Abang Fatih dong, kesayangan siapa dulu? Ini kesayangan warga Konoha ini. Siapakah ini? Yey, Leslar Family, intelijenah kesayangan Amin. Masya Allah, begitu banyak doa baik, begitu banyak dukungan dan support yang diberikan untuk Leslar Family. Selanjutnya, kita simak juga persahabat ya Vitamin terbaru malam hari ini Alhamdulillah ada cedukan dari Marwa FC. Bapak Bilar akhirnya muncul juga persahabat ya Sepertinya baru selesai melaksanakan ibadah shalat maghrib Aksi lucunya memang selalu dinantikan oleh warga konoha Gesrek, lucu dan sangat menggemaskan Seperti baby el Masya Allah Mudah-mudahan selalu istiqomah Bergabung dengan tim meruah, selain olahraga yang didapat, kesehatan, tentunya ilmu pengetahuan tentang agama pun didapatkan oleh Papa Pilar. Ini kebahagiaan, suatu kebanggaan untuk keluarga Konoha. Kita lihat juga persahabat yang sudah merindukan Leslar family Begitu banyak respon dan tanggapan dari para fans dari akun Istiqomah 4840 mengatakan, Papa B akhirnya muncul juga Min kalau mau live isi kota dulu Biar lancar gak like katanya itu Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Lia Eli 79 Masya Allah akhirnya bisa lihat ketua Kelas katanya itu Luar biasa Mudah-mudahan bersahabat Kita mendapatkan kebahagiaan Cidukan kejutan dari idola kesayangan kita Ini kebahagiaan yang luar biasa setelah seharian tentunya warga Konoha kekeringan vitamin dan Alhamdulillah persahabat Warga Konoha akhirnya menemukan vitamin juga malam hari ini, keren banget Kemudian juga persahabat kita simak selanjutnya Ada postingan dari akun Winduri, ini beri kembali unggahan dari MNB Clothing Light, Masya Allah persahabat Pesanan sudah siap diantar berkah barokah untuk bisnisnya Pabi dan Bunda Lesti, kita yakin Leslar bangkit. Bismillah mudah-mudahan selalu dipermudah segala urusan dan usaha dari Lesti dan Rizky Bilar. Doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Dan pasti para sahabat kita juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya di malam ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube DefoTV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Dilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.